<SILENCIO> Baby bus. <SILENCIO> Selamat datang di Taman Hiburan Panda Kecil. Ada banyak hal menyenangkan di sini. Jadi mari kita coba. <SILENCIO> Mandu bebek Masukkan koin lebih dulu Pindahkan pistol air Untuk mendorong para bebek pulang Kau punya rumah yang berbeda. Oh, ini bukan rumahnya. Kamu menakjubkan. Kamu punya begitu banyak peti Seluncuran air Seluncuran airnya pasti seru Ayo berlomba Masukkan koin lebih dulu kapal pelampung tercantik untuk bergabung dalam kompetisi. Ya, ayo mulai. Geser ke kiri atau kanan untuk ubah jalur. Wow, harus membuatku pergi lebih cepat. Ah, hindari balon hiyo Kamu memenangkan peringkat pertama. Kompetisi kembang api akan segera dimulai. Ayo, kita nyalakan kembang bola api. kembang api untuk menerangi langit berbintang. untuk pertunjukan utama Bersiapkan untuk bola kembang dalam Lapang untuk bola kembang api dalam jumlah besar. 10 koin untuk membeli popcorn Ah, aku suka popcorn Apa rasa yang kamu inginkan? Hmm, kotak mana yang harus kamu gunakan? 재미있 neut터 Melempar kantung Masukkan koin lebih dulu. Lempar kantung pasir ke benda yang kamu suka. Semakin banyak benda yang kamu tembak, semakin cepat kamu akan naik level 1. cupkan berhasil lolos level 3 lucupkan, berhasil lolos. Wow, kamu punya begitu banyak peti. Ada kendaraan hias yang cantik Ayo kita susun kendaraan hiasnya Masukkan koin lebih dulu yeah! Wah, bagian dasarnya punya berbagai macam desain Pilih yang kamu sukai Bagian dasarnya dengan warna yang bagus Ada berbagai jenis roda Yang mana yang terlihat lebih bagus Desain yang cantik untuk kendaraan hias Ayo dekorasi kendaraan hias kita Dengan hiasan yang imut Pasang bendera yang bagus di atas kendaraan hias. Bangun bagian atas kendaraan hias dan selesai. Dekorasi-dekorasi ini berkilau, letakkan di tempat yang kamu suka. Putar, ada banyak sekali kuda-kuda yang cantik. Ini adalah komedi putar. Naiklah ke atas kuda yang kamu suka. <tuk> Masukkan koin lebih dulu. Yang kamu dan teman-temanmu sukai, dan bantu semua orang untuk naik ke atas kuda. Putar panggung untuk melihat kuda-kuda yang lain. Tombol yang cantik ini ah. Semua orang sudah naik kata muda. Wow. Putar pegangan untuk mempercepat komedi putar ah. Wah ada banyak koin yang ah. muncul Semakin cepat komedi putar-putar ah. Semakin banyak koin yang akan kamu dapatkan